Dia tuha nak uji manusia ni. Untuk akak ime. Tuha uji manusia untuk akak ime. Apatah lagi. Peheme yang ada pada seseorang itu. Allah Akbar. Tanah katanya. Kalau sekiranya dia reti. Sungguh dia peheh. Sungguh. Matlamat tu hidup atas muka dunia. Nak pergi ke, nak pergi ke akhirat. Cerak dia kena yakin. Katanya tuha akan uji dia. Banyak-banyak karo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون kana Allah fa inna ayat 1 sampai ayat 9 suratul Alhamdulillah. Ayat ni ataupun surah ni sebagai surah yang ke-29. Adanyo 99 ayat. Kita sudah pun baca dah sebagai muqaddimah a uh, dua hari lepas. Jadi nak ceritakan bahawa Alif Lam Mim yang Allah Taala firman di dalam surah At-Ankabut ni. Dalam Al-Quran adanyo lima surah yang mula dengan Alif Lamim. Yang pertama Surah Al-Baqarah. Yang kedua Surah Al-Imran. Yang ketiga yang kepa, Surah At-Tawbah. Yang keempat Surah Ar-Rum dan akhir sekali Surah Luqman. Awak ke ke? Tolong. ada satu lagi iaitu Surah As-Sajdah. Jadi Allah Ta'alalah yang lebih mengetahui hubungan dengan huruf yang dimulakan dengan uh, yang dimula pada awal surah. sebagai ahli tafsir katanya sebagai peringatan dan sebagai gerak gerak hati manusia. Sebabnya alif lam mim. Jadi seolah-olah katanya orang hodok galik-galik entah apa nama weh alif lam mim. Ah gitu. Tidak ada nama ini, NUN, SODAT. Padahal, huruf yang puak pok dia dikecek pada zaman itu. Siapa ke zaman sekarang ni? Tapi tak tahu makna. Jadi timur soalan. Katanya, apa apa itu heboh di dalam kerajaan benar tak ada makna. Gak marah. Di sisi manusia, manusia tak tahu makna. Tapi di sisi Allah Allah tetap mengetahui Apa dia makna huruf Yang dimulakan pada awal surah Dalam surah ni juga suratul Tula'an Berkata Al-Imam As-Shaabi Dia katanya Surah ni Turunnya di Madinah Sebahagian besar Ulama rakyat katanya Surah ni diturunkan di Mekah Ada juga setengah-setengah rakyat katanya pada awal surah alif lam mim sapa ayat yang ke-10 turunnya di Mekah dan hak belakang-belakang itu turun di Madinah maaf dah eh, saya ulang semula awal 10 ayat uh, surah ni turunnya di Madinah tapi hak lebih pada tu turunnya di Mekah dan imam asy-sya'bi dia katanya surah ni adanya ni puluh ayat adanya seribu sembilan ratuh lapai kam hada ada dalam surah ni lepas tu adanya huruf semua 4,195 huruf ni ulama-ulama pada zaman dahulu dia kaji siapa ke huruf kelima perkataan yang ada di dalam tiap-tiap surah Nak menunjukkan tu bahawa Dalai-nya ha Tiap-tiap huruf yang ada di Dalai Quran Tiap-tiap kelimah yang ada di Dalai Quran Lepas tu ghaliknya ulama zaman dahulu Orang-orang zaman dahulu yang ingat Quran belakang Quran ni duduk dalam dada Boleh katakan okay, Ya di kecil-kecil lagi Umur tak sampai 10 tahun ghaliknya Ingat Quran dah Sebab tu mereka menjadi ahli tafsir ia boleh tafsir Kera'ah tu dengan sebab Kera'ah sebuah tu Cuba kita gambar Orang yang belum pada umur 10 tahun ingat Kera'ah dah Masya Allah Ni orang-orang zamir dahulu Zamir sekarang ni Wallahualam ada setengah-setengah Setengah-setengah ya Budak-budak Ngapa Kera'ah sejak daripada Kecil-kecil lagi Sebab ibu bapa dia Ataupun dia dapat geso Senap senun kamlang langcai daripada orang-orang tua dan sebagainya. Nah, kita pun sepatutnya kita ingatlah Quran. Eh. Nah, kalau tak ingat banyak pun ingat sikit. Ngapa-ngapa Quran, -ngapa eh, Suruh pendek-pendek. Nah, saya senap senun, juzuk 30 tu tiap-tiap orang kena ingat. Amma yatasaa'alun 'anil naba'il 'azim, sapaqa minal jinnati wan nas. Juzuk 30. Orang Melayu kita panggil surah kader tu. Kalau boleh, gua ingat muluk. Lepas tu Kau-kau panjang lagi ya? Ambil juzud 29, 28, 27 Kau-kau naik-naik-naik-naik Gitu lah eh, Gesal dengan Pak Kru ay? Alhamdulillah Mereka ayat yang kedua Patutkah manusia menyengkar bahawa mereka Akan dibiarkan dengan hanya berkata Kami berimeh Sedang mereka tidak diuji dengan sesuatu cuba Ini soalan yang Tuhan tanya Tak ada nok kepada jawapan Manusia duduk fikir katanya boleh kecek kami sudah berime maknanya imeh dengan sempurna sepatut kedok manusia kecek lah tu. padahal dalam hidup dia sikit pun dia tidak diuji lagi ini tak sepatutnya kita rakyat kepada diri kita sendiri katanya kita imeh sempurna padahal dalam hidup kita sikit pun tak ada lagi tu huji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 Sebab itulah Nabi SAW alaihi cerita di dalam hadis sahih asyadun nasi balaan al anbiya orang yang paling berat sekali yang diuji oleh Allah taala iaitu nya para nabi Nabi-nabi rasul-rasul oh hak tu ke kan? boleh katakan okay. semua tiap-tiap orang nabi rasul lagu tu dah kena uji belakang Semua salihun lepas pada tu orang-orang soleh orang-orang soleh siapa yang terima saka daripada Nabi orang duk borok ugamah ajarin ugamah duk gi royak duk gi ngajar duk gi dakwah duk gi apa orang tu jalanlah cakap kena uji jangan lupa hey, katanya kita gi ajar ugamah kepada orang supaya dengan wat baning ni gapo? ditabur dengan bunga-bunga mawa bukit ...tapi ditabu dengan duri, kaca, paku dan sebagainya. Tu orang yang katanya. Orang yang hijau agama, kada kadang-kadang duduk royak, duduk sapa ke kepada orang ramah, ada setengah-setengah orang yang menghindari. Lepas itu, kata, top, -top dengan kata dengan kata-kata yang pasang ganah. Bekang, lawai kalau misal katanya orang mengajar agama pasal mengaju gitu. Hmm aku tak serah. Keno orang okay, kata sepatah um, tak aku tak serah, malah mengajar. Sejak tu aku tak gira Oh, hak tu lah. Yok rek pakak gi selalu dah. Sebab itulah kita faham tujuan yang Allah Taala royak di dalam ayat ni gamalah katanya ujuje dan All. yang Allah Ta'ala uji seseorang manusia tu ada belakang, cuma banyak sikit sengah-sengah orang banyak tu yang uji dia, uji dengan anak dia uji dengan isteri dia dengan harta benar dia, dengan diri dia sendiri dengan ilmu dia orang tu orang ini dengan dia, Masya Allah kalau sekiranya dia boleh boleh ke apa? boleh hati sabar sungguh dia tak dengar, padahal dia dengar habis cakap orang yang kata ke dia kata huduh-huduh, kadang-kadang dunia ozame zamelani dunia facebook saya royak semua dah dunia facebook zamel zamel dalam zamel learning kecek depan orang kecek sore kecek apa pun ni sama tau kan kada kada duk maki ke orang kecek sore nah tak ada orang sakit habuk dalam dala bilik dalam tempat haja duk mengajar ambil peluang tak depan gerin gerin gerin gerin gerin kadang-kadang terthup dengan orang tu dengan orang ni dan sebagainya kata huduh-huduh dan sebagainya sebab tu kita kena pasir semua soba dan tabah hati jangan jangan apa mudah kita mengaju mudah kita berasa katanya taksirah hijau islah dan sebagainya lepas pada tu Nabi Raya katanya fa'inkana fi dinihi salaba zidalahu fil bala kalau sekiranya di dalam ugamu seseorang itu kuah ataupun kemah kerah maka ditambuhkan lagi balau ujian kepada orang itu. Gitu. Siapa mati? Orang yang kena di dengan berbagai ujian. Allah gaya di dalam Al-Quran. Am hasibtum antadkulul jannata. Am hasibtum antadkulul jannata. Walamma ya'lamillahul ladhina jahadu minkum. Wa ya'lamas sabirin. Adakah kamu suka katanya? Kamu boleh masuk syurga? Oh, dengar ayat ni, berasa, berasa, eh, nak masuk syurga ke tak kita ni? Boleh masuk syurga ke tak? Nak no, tu nak belakang. Tapi boleh masuk nak syurga, kalau dia tuher tanya ayat ni, kena atas kita semua, tiap-tiap orang. Cerak lah. Ayat ni tuher ayat, kepada tiap-tiap orang. Tapi ada setengah-setengah orang, yang Allah ha zami-zami dahulu, Masuk ke tak kita supaya dengan orang Zami dulu? Sedangkan Allah rakyat di dalam ayat ni tak? Sedangkan Allah Ta'ala belum tahu lagi siapa di kalengi kamu. Orang yang benar-benar mujahadah dan orang yang benar-benar sabar. Ada lagi ayat yang Allah Ta'ala firman. Am hasibtum an tadukulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladhi nakhalau mi qablikum masadhumul soalan yang tuhai adakah kamu katanya kamu boleh masuk syurga tapi kau cuba kamu ingat siapa ada lagi berita orang-orang dahulu kepada kamu tu mereka itu diuji orang-orang belum pada kamu diuji dengan apa? kesusahan, kepayahan, gapo bombing, gotu goni, gotu goni, susah, susah, susah, susah. Sehingga apa? Rasul dan orang-orang yang berime bersama dengan Rasul pada zaman dahulu pakak tanya Tengok ni, Rasul sendiri pakak tanya Mata Nasrullah, bilalah pertolong Allah Taala nak mari? Tengok Sebab tu ujiya yang Allah ta'anda uji dalam hidup kita yang pertama sekali kena sobat patut kena cari tang'ok -ok. jalan keluar untuk nak selesai masalah tu cerak lah kita kena, kena cari bukan arti kita sobat-sobat nak tak cari tang'ok -ok, tapi ujiya tetap Allah ta'anda uji mengikut email setiap orang kadang-kadang orang tu tak ada, ada uji banyak lih. uji sikit-sikit nak tahu katanya mong sobat ke tak Hallo, mula-mula lagi. Lepas ada tu, ada kena uji lah lah. Ada kena tutsap lah. Sebab apa? Hei tangta, -tang, yuk rek. Apatah lagi? Orang-orang yang kena duk bersuwa dengan masyarakat yang begitu ramah, begitu banyak. Gotu gani, gotu gani, la ilaha illallah. Nah, perlu kepada sabar banyak. Allah tak ada raya. Ayat ni, ayat yang kedua ni Ada nota kaki di bawah Nah, eh? Walaupun saya baca dah ayat ni Uleh semula lagi Ya ni, orang-orang Islam tidak cukup dengan hanya berimeh dan mengaku menjadi Islam sahaja Tetapi hendaklah mereka sabar dan tabur hati Menerima ujian Sama ada ujian itu berupa peritah-peritah agama yang wajib dilaksanakan Atau berupa laringi-laringi agama yang wajib dijauhi nah, Ni hacikak-cikak dah atau berupa, yang berupa kesusaha dan kemalangi yang menimpa diri dan harta benar. Dengan ujian yang dimikir, mereka akan berulih pahala disebabkan kesobaran mereka. Dan akan ternyata pula orang-orang yang sebenarnya benarnya berime dan yang sebaliknya. Alhamdulillah. Mereka katanya, kita kena sobar. Lepas tu kena tamcai sama, katanya Allah Ta'ala nak uji kita. Nah, satu hadith Nabi Raya katanya, La Nabi Raya katanya, Sentiasanya nyobalo ujiye akan tiponyo ke atas orang islam lelaki perempuan pada dirinya, harta harus dan anaknya Sehingga dia mati. Siapa mati? Inilah kita kena layak semua. Kepada diri kita katanya, Tuhan nak uji, Tuhan nak uji. Pastu kita jangan hidup sedap hati sangat katanya, Oh, kita orang berimeh, boleh semaya, boleh posok, Boleh duduk seni dah, makan seni, gatu seni, Jangan hidup kecek sangat tu. Gitu. Nah, Hak seni itu, tu, kita kena syukur. Tuhan kepada kita, tubuh badan, sihat, Boleh buat ibadah, Alhamdulillah syukur. Tapi kita kena tamcah isa lagi katanya, Uji ye, Allah Ta'ala nak uji semua lamat banget Itulah. sebab tu uji hot persen kopi-kopi iaitu nya sakit demam nah orang kecek nampak tak penuh kita kadang-kadang ada kratop-ratang ngok tu orang ni sikit sebanyak. hot tu ruk pasai kopi-kopi mai panggil tamada tamada tapi hot pasal teruk-teruk lagi siapa ko perai siapa ko bodoi pakai Ha tu yang sangat besar sehingga setengah-setengah orang jatuh ugamu. waliyazbillah. Ha tu ujian dengan dengan e dan sebagainya. Itulah. Allah raya katanya, tanya walaqad fatanalladhina min qablihim dan demi sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang terdahulu daripada mereka maka dengan ujian yang demikian nyata apa yang diketahui Allah tentang orang yang sebenarnya beriman. Kau ha tahu lah dah. Siapa orang berime? dan tak usah lagi dan nyata pula apa yang diketahuinya tentang orang-orang yang berdusta sebab tu ayat ni sebahagia ulama katanya duduk di Madinah walaupun umum surah ni katanya turun di Mekah ya memang di Mekah pun berlaku lagu ni tapi di Madinah lebih jelas lagi siapa orang bohong Pak Munafik tu ayat tahun lalu lah katanya orang yang pasang orang yang dan orang yang orang munafik. Orang munafik ni, dia dah leh mula. Gapa gapa, mulut dia, mari buat belak ke dengan Nabi, mari kecep mula dengan Nabi. Nabi pun pasang orang berjuruh. Tengok pok munafik. Nabi tahu katanya pok ni munafik. Tapi Nabi tak ada buat gapa. Tahu. patu. tu, yang lebih jelah lagi ni, melalui ayat kerajaan tu watak dua lakon he penting yang ada pada awal surah al-ankabut iaitu orang mukmin yang sebenar dan orang munafik orang bohong orang dusta nah insyaallah kita sambung semula lepas pada ni patu esok saya tak ada dah insyaallah kita sambung lusa wallahu a'lam ala, wa ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam warahmatullahi wabarakatuh